nyataan ku lo terang akan gak, karena opo Quraniku dianggap mujizat paling dubur gak. Kulo nu merasa notenan gak. Dawew ulama, niku mudah difahami, tapi nak bua genangan, terus koyok kadang itu ono konteksnya gak pas. Niku ru ono bisa salah faham Kulo meneliti min awalihi hatta akhirihi. Di pengera nak dawerak datar, pokoknya wong iman, lalu ngelakoni ngamal soleh kuswargo. Nak wong elek, lan ngelakoni kekafiran u no po ngerokok. Itu beda dengan dawe ulama. Ulama itu ada provokasi ini, Wong nak minum arak, itu sholatnya raditompo patang puluh dino. Wong sholatnya ngeduk kaya apa, tapi nak ngerasani orang tetep ngerokok. nak dua-dua itu ekstrim-ekstriman, jadi nak sholat kaya kaya apa, nak dudat-dudat, kan jalan. Itu beda dengan istilah Quran.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 Baru mulai orang cacilik ditabrak mobil diselamat no. Kiro-kiro keluarganya itu matur nuwun tau lah. Buatannya firm aja pak. Matur nuwun kan? Matur nuwun. Kamu kan nggak dalam teori nyata kan nggak ada syarat yang no, yang yang, yang oleh nulung cacilik senyab bidadarak mobil syaratnya? Wangi sholat, wangi ratau zino, ratau korupsi, ratau matu. Kalau vekti itu pasti begitu. Syarat melakukan kebaikan itu pasti syaratnya banyak. Padahal sing di syarat rata kayak kejadian nih ku, sih tepi syarat bisa itu kata ulama, ikut sirine Quran aniko nak nggak datar dahatar, kejadian nggak nih ku. Loh ini ku delalatan tau kejadian, nggak nih wow, ono ronde, mumisa, mumisa aku ronde, mulai pada kerja, yuk kerja nih ronde maksudnya. Loh ini ku delalal asu, asu roh aku, tingkon ku asu nih kaktusiku. Betul sih ngaji, aji. Contohnya Asura no kucing harus Asu kan. Ono Asu ngeliati lemah, pikir ini sakit ini cah. Mungkin londek agak priayi. Meden yang sumur. Dijumpok no banyu nggak gue sepatu butin. santriwati malah raisa meden sumur tuh. Barokah londe, malah pinter meden no sumur. Terus diubek no. Betul ini cerita. Diubek no, Pangeran Maturnuwun mergo kewani. Loh Asura, yuhamba oboh diparingi tobat dan solihah. ya wes jadi uang solah. ndak artinya kan pangeran nggantikan kan uang iman bi amal solah itu ganjaran. kadang amal solah itu tumi ban, ini uang ngeloe. tapi nak ulama, mesti untuk provokasi ini. Guna soleh, ngin, ngin, ngin, diteror, guna ikhlas, apa guna nih amal solah nak kelakuan nih ini ini ini, pokoknya bom bombardir lah gampang aja. uang diteror toh. oh pengguna nih amal nara ikhlas, apa pengguna nih urup hebat, pokoknya jadi mulai ulama itu menerima, melani melani bapak dia nak guyon selama itu angan-angan menunggu, so aku saya ikhlas nut Quran ya, disebut itu betul nanti ulama, itu angan-angan ibu, bodoh ulama eh, kok tambah repot, <laughs> memang itu nyata, sodako enggak ngoten, sodako sing di tompo aworak sing nyata bener, paham, coro teori ulama, sing nyata bener, sing di sodako no duwe halal, sesuai so, syarat ruwet halal bener, wot sesuai so, wala seru, tapi penggeran dawa sodako ya pokoknya sodako, yutenan. Ono kadang kejadian gua aneh. Nggini cerita tentang Kitab. Tapi saya ada bilang ini hadis soke okay? ada di Kitab. Ono Wong Majusi, saya lele Wong Majusi, uga roh pengiran. Rabiana Dewi, berikut Diana Ayu, udah mikir, anakku Ayu dikelani Wong Lios sing rumah aku, jadi tidak Rabiana. Sangking kurang ajaris itu. Bareng ape hubungan suami istri? Ono Wong Noto Omaying. Gue buatin Noto itu ngguru. Gue lampu uplein nih tiap diparani uang majusi melayu, enggak anggergeng sedih loh menes sampai salah sama roh tiga kali, sewe-sewe diparani bareng diparani ternyata cah rondo itu uang rondo itu dua anak cili-cili, cital -cili. koi, kamu kenapa begitu? Kulo nak eling anak kulo dona nangis, kulo mksan jaluk jenengan, gue jenengan sing duwe, tena eling jenengan majusi, kulo muslimah kulo isin, Mosok uang muslimah jaluk uang nopo majusi. Terus dari si Majusi, yo ya, kita orang-orang yang tak jupuk atau no gandum. Lu Arab ini gandum? Tipikul lo gandum, tipikal deh, wira ngongkol pembantu. lu baru kayak ini langsung tobat saat itu juga. Yo ya, rasi tunggung kuliah nah, anak itu cerita itu yang mendapat cerita itu di kitab-kitab hizib biasanya. Walhasil ceritanya ada seorang wali, mimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah tuh salam sama orang itu. Barang kita koin yang kampung kono, yang urah nomong jeningiku, kecuali um Majusi, yang berdua. Rabi akhirnya singcaiku mau pikir wah ngipi ku salah, moso rasulullah salah alamat kirim apa? salam. <spiders> walhasil di neposi moso ngipi nabi kok salah, boleh? buat nanti namu nih kok, oh tenge singgi sini nang tiang niku sing namin niku. walhasil di parani, di parani, onten si wali mau cerita, kulon ngipi ketemu nabi, kan titip salam kan api rata sampai nong jalan kelakuan ini terus memadju sih langsung muni asyadu allah ilah ilwah wa asyadu anna muhammadar rasulullah wakit wali kenapa demikian kejadian malam itu tidak ada yang tahu kecuali saya kok nabi murah berarti nabi tenan Nabi. <laughs> kok nabi murah berarti nabi murah nabi tenan lah itu, itu sirinya quran kenapa melepas amanu wa amilus itu beda kalau kamu ngaji ulama, mesti syaratnya banyak kan? Ngapir naikah wae syarat aja niati nafsu, tapi niati ngekek-ngekane umat e Kanjeng. Nah, biadhal senek kadhewe kepen kelono disu diwarai ngono barang lha opo? Artinya asal ulama nak ngendikan mesti kakean apa? Syarat nak mangan niati ngwato ibadah, rabi jaring ngekek-ngekane sunah napa. Ruwet e ra karuan. Ngono arah sesuai syarat berarti tompo ya yeah, modelnya tapi itu ya baik ya yeah, itu tadi untuk untuk pelatihan baik tapi kalau cerita ini kalau cerita sarasan kalau tradisinya Qur'an kenapa ulama tetap mengagumi Qur'an dari ulama-ulama ulama itu dawe dibatasi ruang dan waktu Wow, nak sing maksiat uang suga mesti nanti temanya gara-gara suga Dik ini wabah babu nakeh terus selingkuh tapi nak babi bab larat gara-gara melarat ini dadi lonte, gara-gara melarat ini nyopet gara-gara melarat nyolong saya mau ceritanya yang suka, gara-gara suka yang main judi, gara-gara suka main ini pilih pas melarat itu jadi sebabnya maksiat, pas suka jadi sebabnya itu ulama tapi juga ulama itu cerita jadi ulama itu ada keterbatasan untuk itu maksudnya itu cerita lah, Quran itu tidak punya adat itu, karena Quran itu biasanya akan amanu, amanu wa'amil shalihah mulai kalau aku tambah kagum, kalau aku tambah tuwanya tambah kagum ke Quran Mang kalau Quran itu tidak pernah batas, karena amanu wa'amil shalihah Nah, penjelasan saya ini ada pembenaran dari hadis in nali fi nafahatin ala nafahati. Allah setiap saat itu punya momentum. Seng momentum dari no ridhani Allah. Malah setiap orang harus berburu momentum sing dadi ridhani Allah. Lebih mau lonteh, gak nyongkong adiknya di ridhani Pangeran. Gara-gara ngombe ini apa? Asu dan aku katakan malah anak Nabi Sinten itu, subhanallah Sakharatu Fir'aun niku gara-gara sopan orang yang disewa Fir'aun kon melawan Musa kudunnya tidak bisa Musa taras sopan, malah sopan kalau ya Musa imma antulkiah, wa imma anakku nanaknul mulkin monggo jinan riyan, nopakulah riyan lu ingin mengira nama Allah, barokai nopak, sopan Fir'aun itu, waduh, piye cah, didu duk malah malah sopan, barokah sopan monggo jenengan rien populer rien pas sampai pertunjukan itu sihir kalu ya Musa imma antuluknya wa imma anakku nahnul mungkin terus Musa Musa itu ya nabi kola bela gumon jenengan rien mawon darah Musa rukana beneran jadi rame sedih lalu repot wali aneh kadang ada Allah suktwo dibarengno bareng lo podoraroy ini kasusnya sa'labai bayu salah tukang itikaf di masjid Sampai dilakopi khama madul masjid, merpatinnya masjid Orang-orang sohabat khusus kayak Sa'alabah Melalui ngelatihan lomo untuk Sa'ikya juga ngerti ini suka Kudu Sa'iki, biasa lomo Sa'iki, mau mulai melarati Sa'iki Tapi aja narat teman-teman, mau masalah kan Akhirnya Sa'alabah jodoh gak ada Nabi kebingin suka Kanji Nabi cek sempat jawab Bah Sa'alabah, namun melarati melalui apa Kalau Sa'alabah itu ratau wiridan, gersalam langsung melayu mulai Selesai ngajen habis tak kok kena opo bah bujuk pulau tengoma itu raisosolat ngenteni pakaian sing pulau hamil, dari tigo gentena. Palhasil diduga nonabel kira suga-suga-suga-suga atas permintaan saalaba. Wedus itu saya kata perpatang pulau binten setunggal kan nak walong pulau luro. Lalu misalnya saya kis kitar sewu biro anak sewu. Don tenan dek selawe narong seket, sakat. Lalu wedusnya saalaba us binal jabalin benal-jabalin, gunung mengkawang Arab, nanti buddha, kuatak-kata, istilahnya nanti benal-jabalin, kira-kira itu ada tolong, patangnya itu, sohabat menghitungnya sekitar patangnya berarti selawai, ping itu, satu-satunya. Lalu itu kok terucut, ngomentari nabi itu, dan zakatnya pilih. Ini semua dari raja ma'ah. Zakatnya perpatang pulau, usito. walhasil kena itu saja, barang kena saja. Inna hadhi lezhabi zakat, inna mahal dikhoros. Ini gak saya katakan pemerasan. Wah, pengiran tersinggung. Nabi ini darah ini apa? Pemerasan. Semenjak itu saat labah digaiki hati munafek. Wais ngono binasil Quran. Orang riwayat si mukhtalifah tapi binasil Quran. Ini disebut fa'aqobahum nifakon fi kulubihim ila yaumi yalkonahu bima akhlafu wa wa bima wabimakanu yakthibun. Jadi, gara-gara medit, wong soleh jadi ahli neraka. rupanya salah. Gara-gara lomo wong majusi jadi ahli suarko. Lalu, kabel ulama sepakat, ibadah paling apik ulomo. lomo dilakoni wong keliru, woi bener woi. Dilakoni wong keliru, woi bener woi. ala itu sok medit, dilakoni wong bener woi keliru.